Minasan, konbanwa. Isseki no channel yo, yokoso. Minasan, desu? Ka? semoga selalu gengki dan happy ya, minasan. Nah, hari ini, kita seperti yang kalian sudah lihat di judulnya, kita akan belajar Nihongo dengan Game Genshin Impact. Nah, mungkin bagi kalian udah banyak yang familiar nih, karena game ini juga udah uh, mulai itu ya banyak yang itu ya banyak yang main ya. Salah satunya aku sendiri udah main dari mulai waktu waktu pertama dia rilis gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri tahu game ini tuh dari pertama developernya kan dulu ngeluarin game juga namanya mengkai impact third nah itu sebelumnya aku main juga terus ada info game Genshin Impact ini ini aku main juga nah nanti kita akan belajar nih honggo dari istilah istilah dan juga untuk kali ini kita khusus untuk karakter-karakter yang ada di Genshin Impact tapi sebelum itu kita akan belajar dulu ya kita akan belajar kita akan <tuh> lihat dulu nih Overview dulu deh, overview dulu bagi kalian yang mungkin belum familiar dengan gamenya Game Genshin Impact ini adalah game keluaran dari developer China yaitu MiHoYo Yang sebelumnya juga udah pernah mengeluarkan juga seperti yang aku bilang tadi Itu namanya Honkai Impact, itu juga bagus banget, itu banyak waifu-waifu di sana, Mungkin kalian kalau pengen main yang ada waifu-waifunya, kalian bisa main yang Honkai Impact juga Gitu, tapi kalau untuk home kayak impact itu kan uh, kayak semacam itu ya, apa namanya, uh, fighting gitu ya, lebih maksudnya fokusnya ke fighting gitu. Tapi untuk yang Genshin Impact ini, itu tipenya yang action RPG, terus uh, open world gitu loh, Minasan. Jadi nanti banyak mapnya itu luas banget, ini aja baru kebuka 2 region gitu, untuk... Uh, itu mungkin nanti kapan-kapan kita akan membahas lebih lengkap mungkin selain karakter kita akan juga membahas tentang region atau yang lainnya gitu ya seputar Genshin Impact tapi untuk kali ini aku kasih overview dulu aja oke okay. berasa okay, jadi sebelum kita mulai membahas karakter-karakter starter packnya nanti kita akan mulai dulu aku kasih uh, pengantar dulu untuk ke uh, gamenya untuk Genshin Impact ini sebenarnya ceritanya bermula dari uh, nanti main karakter kita, karakter utama kita, yaitu Traveler nanti yang sedang berjalan-jalan dengan kembarannya gitu terus <tuh> dia dicegat oleh Dewa yang namanya Anon, enggak dia yang masih anonim gitu, terus diculik nah, habis itu yang main karakter kita, nanti kita disuruh milih dua karakter nah, main karakter, eh, cowok atau cewek nah itu nanti main karakter kita itu nanti ceritanya dimulai dari situ dimulai dari uh, apa namanya petualangnya mencari saudara kembarnya di dunia yang namanya Tevat tulisannya T E V -Y A T Tevat itu benua kalau di istilahnya biasanya aku baca itu benua ya benua Tevat atau dunianya gitu namanya tebat nah Tevat sendiri itu ada nanti terdiri dari beberapa region atau daerah yang nanti <tuh> di setiap regionnya itu akan mengambil inspirasi dari kota-kota atau negara-negara yang ada di dunia nyata gitu terus di setiap rajinnya itu juga nanti ada elemen-elemennya sendiri-sendiri gitu. Nah untuk uh, pertama nanti untuk yang uh, tampilan pas kita masuk itu nanti ada kayak gini. Langsung aja kita mulai dulu ya minasan. Elemennya nanti di sini ada tujuh elemen. Nanti biasanya untuk simbol-simbolnya akan tujuh elemen itu akan muncul pada saat kita nah ini habis klik nanti loading screennya langsung kita akan dikasih simbol-simbol uh, untuk elemen-elemennya gitu nanti kita sambil nunggu oh ya game ini juga itu sebenarnya gamenya free to play ya minasang nanti modalnya gajah untuk mendapatkan hero sama weapon yaitu juga keberuntungan kalian jadi nggak harus bayar nah ini udah udah muncul yang pertama ada pyro pyro itu api hydro itu air Animo itu angin, elektro listrik, terus dendro itu tumbuhan, ini ada cryo itu es, yang terakhir ada geo yaitu uh, batu-batuan. itu ada tujuh elemennya itu yang menasan Nah untuk elemen ini sendiri nanti itu <coughs> berasal dari dewa-dewa yang namanya Archon. Archon. Nanti Archon itu uh, memberikan kekuatannya yang namanya Vision. Ya itu ya tujuh elemen tadi untuk beberapa orang-orang yang terpilih itu nah itu yang terlalu terpilih itu yang jadi hero-hero kita itu nah ini udah mulai masuk nih di sini kita ini adalah hero kemarin dapat bintang 5 Alhamdulillah ini udah aku wincer udah lama namanya jongli nah tapi ini nanti kita akan bahas karakter bintang limanya yang besok aja yang menasang untuk yang pertama nanti kita akan <tuh> bahas uh, yang karakter-karakter starter pack, hari ini kita akan uh, mengenal karakter-karakter starter pack dan belajar bahasa Jepang dari mereka Gitu ya? Oke, okay. oke. Okay, nanti kita di, aku bilang untuk legend nya Nah, ini udah terbuka dua, dua region. Kita lihat di sini, ada yang pertama, ada monster-monster itu elemennya anemon, uh, dewanya itu, dewa Anemonya itu namanya barbatos secara aku liatin dulu ya Ini aku kumpul lagi di situ gitu. aku jalan dulu aja ya oh, oke aku jalan nah misalnya nanti ada uh, patung dewanya gitu Minasang dewa yang bertanggung jawab atas region tersebut itu Yee. Ini <tuh> yang apa namanya, sebenarnya bisa teleport. Tapi tadi karena deket, aku mending jalan aja sambil kalian lihat. Uh, tuh pemandangannya tuh bagus banget. Itu apa namanya grafiknya tuh bener benar Itu kalau Mihoyo itu masalah grafik cerita, uh, alur cerita gitu-gitu tuh aku dari Honkai Impact tuh udah suka banget gitu. Okay. Nah ini ada dewanya itu namanya Barbatos nah ini juga sendiri Zhongli itu sebenarnya juga dia sebenarnya adalah Archon dari uh, Geonya minasan namanya tapi dia untuk pas jadi Archon itu namanya biasanya Morax atau Rex lapis. Nah ini untuk Monsta itu tadi uh, elemenya animo ya minasan. Terus uh, dia mengambil inspirasi dari yang namanya uh, negara Jerman gitu, Monstard itu juga berasal dari bahasa Jerman yang berarti uh, kota bulan atau city of the moon, moon city gitu, Monstard. Nah Monstard sendiri bahasa kalau untuk voice line atau mungkin uh, untuk dub, Japannya sedapnya, Jepang dub Jepangnya itu bisa disebut dengan Montu, Montu, Nah ini, nah kan uh, kayak Eropa Eropa gitu ya, biasanya kalian bisa lihat nih Eropa Eropa gitu untuk arsitekturnya ini ada oh, apa namanya cirangin ya ini monster terus kita yang kedua nanti kita akan lebih lanjut mungkin kapan-kapan ya monster itu yang kedua yang udah, udah Sebelum kita yang regen kedua sebenarnya ada Tadi sendiri. Ini ada bagian dari monster juga itu namanya dragon spine itu sebuah pegunungan wilayah pegunungan atau sebuah apa ya bagian dari monster juga tapi itu kena kutukan tuh kan jadi salju gitu jadi es semuanya jadi dingin gitu ini yang dragon spine. Terus yang kedua ada liue liue itu <coughs> elemennya adalah jiu atau batu batuan gitu terus untuk uh, dewanya itu tadi rex lapis terus dia mengambil uh, inspirasi dari negara China untuk Nah kita nanti kita lihat dulu ya bedanya Apa namanya nah, ini ada setiap poin setiap loading screen itu pakai elemen-elemennya -elemen itu ada pyro hydro animo, elektro dingo krayu sama geo. jiu biasanya kalau yang jadi meme itu biasanya pas uh, apa namanya pas loading gini yang sampai yang dendro itu cepat minasan jadi biasanya terus uh, di cryo sama di jio agak lama tapi gitu. ya, sesuai dengan ke uh, koneksi kalian juga sih gitu. oke okay. nah kita udah sampai ada report kita udah sampai di uh, liue liue pelabuhan liue itu arsitekturnya Cina ya, mendasan seperti yang udah kalian lihat di sini. Oke. Oke ya. Nah, terus nanti kita yang akan kita bahas dari ini adalah empat karakter yang diberikan secara gratis di story-nya gitu. dari setiap story nanti ada beberapa karakter yang diberikan gratis gitu nanti Nah, ini aku coba partis setup dulu ya aku kenalin dulu atau kan, enggak aku kerjanya dulu aja deh <tuh> yang pertama ada traveler itu yang tadi ya atau main karakter kita aku kemarin ambilnya yang cewek terus yang nanti juga ada yang gratis lagi itu nanti dapat gratis dari storynya Ada yang pertama, ada Amber Amber terus ada kayak, kayak yang kaya terus. Yang ada Lisa, Lisa ada anak nggak stabil ya jadi levelnya masih level masih hmm. untuk yang gratisan nggak build kebetulan jadi levelnya masih rendah rendah semuanya jarang tak pakai sampai sama sekali nggak tak pakai buat akhir, akhir ini gitu nah ini yang uh, ini kalian nanti akan dari setiap story pertama dari development perkembangan storynya nanti kalian akan dapat uh, ini travelernya yang pertama karena of course ini main karakter kita ya terus nanti ada ember ini apa namanya, Pyro ada gaya sama Lisa. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Kita akan ada belajar bahasa Jepang juga dari karakter-karakter ini. Oke, okay? oke. Okay. <tuh> nah, yang pertama kita akan bahas si Trichlor dulu nih, main karakter kita. Untuk main karakter kita tadi kan, uh, apa namanya? Aku bilangnya sebenarnya ada dua ya. Ada belenya, ada cewek sama cowok. Itu, nah, untuk sebutannya biasanya, itu orang-orang menyebut dia itu traveler untuk bahasa Inggrisnya ya, tapi untuk uh, bahasa Jepangnya itu namanya tabibito. Tabibito. Tabibito, gitu, nah. Untuk tabibito itu sebenarnya mereka juga punya nama yang uh, untuk yang Inggrisnya itu ada lumin. Cewek itu lumin, atau terusnya Lumine gitu. Tapi terus untuk apa namanya? untuk bahasa Jepang. Untuk yang Jepangnya, versi Jepangnya namanya Hotaru. Hotaru. Hotaru itu uh, artinya itu yang menasan kunang-kunang, Hotaru. Terus yang <tuh> yang cewek cowoknya nanti aku kasih juga gambarnya. Kasih cowoknya itu namanya Sora. Sora itu mungkin kalian udah tahu ya namanya Sora itu artinya pelangi. Oke. Nah, okay. nah Uh, ini sendiri dia istimewa minasan dia bisa mengambil uh, nanti bisa pinjam gitu istilahnya pinjam uh, elemen dari region-region jadi untuk saat ini kan ada dua region jadi dia bisa berubah antara animo angin atau Jio batuan gitu nah, nanti kita akan uh, belajar juga bahasa Jepang dari uh, untuk apa namanya dari itu nya ya, minasan ada percakapannya dan di sini nanti kalau ngomong untuk bahasa Jepang itu nanti kalian bisa setting nih setting kalau mungkin kalian pengen sambil belajar bahasa Jepang itu sebenarnya untuk uh, teksnya nanti ada tersedia lebih banyak salah satunya di Indonesia juga ada pilihannya jadi bahasa Indonesia tapi kalau untuk voice overnya nanti ada empat pilihan yang pertama ada Inggris ada Jepang ada apa namanya ada Inggris ada Jepang ada China sama ada Korea. Coba ini aku cek dulu ya. Nah, nanti ada voice lainnya Untuk kali ini kita akan belajar dari voice lain untuk jurus jadi jurus-jurusnya gitu. Jurus-jurusnya itu nanti ada dua elemen. Pertama elemental skill, yang kedua adalah yang elemental burst. Elemental burst, elemental skill itu yang uh, jurus yang level 1 lah ya. Nanti yang ultimate-nya itu namanya ele elemental burst. Jadi voice overnya ada pilihannya ada. Ada Chinese, English, Japanese, Jepang, China, Inggris, Jepang sama Korea. Ini nanti kalau ini bisa dihapus, katanya sih bisa dihapus ya. Jadi manage of voice over ini. Terus bisa ganti. Jadi lebih hemat, lebih untuk manage uh, apa namanya? storage atau penyimpanan kalian gitu. kalau untuk yang game language-nya ada banyak banget nih pilihannya. Nah, aku nanti pilih English gitu. Oke, okay. <tuh> oke okay, jadi gitu ya ini nanti kebetulan yang diculik Dia sedang berpetualang gitu untuk mencari tem uh, apa namanya kembarannya. Nah, terus uh, nanti kita akan uh, lihat untuk jurusnya. Cek dulu. Sebenarnya di sini juga ada sih voice nya gitu. Ini Paimon, Paimon itu kayak semacam asisten uh, kita dalam berpetualang gitu. Ah, ya. terus uh, untuk travel ini memang agak jarang banget pakai voice over yang Menasa Jadi tapi untuk yang elemental, jadi untuk yang elemental kalau untuk jarang banget kalau kalau biasanya kalau karakter lain itu ada ada semacam dialognya gitu tapi kalau dia tuh cuma cuma tulisan aja karena itu seolah kita yang main sebagai dia gitu coba ini yang itu ya elemental skillnya dulu ya Oh ya aku main ini pakai PC ya minasan kita tekan oh, kok nggak ngomong ya Benar. 1000 years later. Oke, okay, Minasang. Sorry, tadi ada sedikit gangguan koneksi. Terus ini kita coba ya voice-nya ya. Ternyata tanpa salah Minasang tadi. Nah, untuk voice-nya yang pertama, itu waktu ngumpulin yang skill yang pertama, itu ada ini. Nah, kadang cuma iya yeah! gitu. Iya. Yeah! Terus nanti ada Kose Kose Nah ini yang keluar Kose Kose itu Artinya Adalah mengeras Mengeras lah gitu. Kose Dari kata Kokasuru Bahas dipengin itu Mengerasannya Kokasuru Jadi kalau dia bilangnya Kose Terus ada lagi Yang versi yang lain Ada Kalau tidak punya lagi Kita coba lagi <laughs> Ocide Ocide Ocide benggak ya nanti kita kasih audio yang lebih bagus ya ocd ocd itu jadi uh, artinya apa namanya artinya jatuh jatuh ocd jatuh lah gitu itu kan uh, sekelinya kan kayak uh, jatuhin ini ya batu gede ini ya nah itu jadi untuk untuk dari yang traveler ini kita bisa dapet dua, dua voice line nih dari dua bahasa jepang nih yang pertama tadi Kose atau suru tadi yang mengeras batu yang mengeras bukan yang lain yang mengeras terus yang kedua yang kedua ada Otsude tapi yang versi ini kan versi, versi cewek terus yang versi cowok nanti aku kasih footage juga yang versi cowok itu dia bilangnya Otsuro Otsuro itu sama ya sebenarnya cuma itu loh kecil lebih lebih apa ya, lebih kasar gitu ya kecil oh, gitu terus kita cek ini tadi aku juga karena nah untuk ultinya ultinya itu kan harus ngumpulin partikel-partikel elemen gitu ya. Tadi aku udah ngumpulin juga ini udah terkumpul. Kayaknya sih kalau untuk yang uh, traveler yang versi Kijio ini nggak ada suara yang cuma cuma ngeluarin kayak at bajet. aja. Iya iya iya kayak gitu. Coba cek ya. Yo oh, ada ternyata, <laughs> tapi aku tidak tahu itu apa. ya. Furuer, furuer itu artinya adalah berguncang. Sorry sorry, furuer. Nah itu kan dia kan sebenarnya Geo ya. Nah ini kita, mau kita ada di, jadi tadi ada dapat tiga berarti ya, yang wajite yang nah, artinya jatuh terus kemudian, ada juga tadi sama oh, kose kose kose yang mengeras, terus yang pas elemental burstnya yang ultinya itu pangainya furwero atau bergetar, berguncang gitu oke, okay. itu yang menurut saya untuk yang traveler itu tadi